Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang siang ini saya akan memberikan ini Permusikan batu agi Yang hijau-hijau Kayak -hijau. daun Ini adalah jambrut Ini jambrut Ini sudah cutting Tapi cuttingnya ini gede-gede ya. Mantep ini Cuttingnya gede-gede Ini jambrut-jambrut ya -jambrut gede-gede ini jangkurnya nuk simensinya kita akan ukur pasti tebel ini tebelnya tebel ya tebel tebel tebel ini sekitar 12 12an ya gede banget ini sekitar 12 ini 13 ini satu cm ini 1 cm ini harganya kita jual ini satunya 45.000 bisa bayar di tempat atau COD ini kualitasnya kualitas standar ya batu, batu akik standar ini jangan tanya kualitas yang bagus dan harga yang standar ini batunya kayak gini sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan dibeli untuk cara pemesanan anda bisa chat di kolom komentar atau chat via WA di, yang sudah terjadi di video ini jadi, anda jangan tanyakan lagi dari mana Anda bisa menghubungi saya? Ingat, ini harganya 45.000, bisa bayar di tempat. Dengan catatan minimal harus beli dua. Karena gini, untuk CNT itu menerima panjang COD. 50.000. Oke okay, terima kasih sepertinya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh